grup musik legendaris Indonesia Deloitte yang dibentuk pada tahun 1969 dan merilis album pertamanya pada tahun 1972 dengan hits berjudul titik noda dan mengapa harus jumpa Deloitte memiliki banyak penggemar tidak hanya di Indonesia namun hingga ke Malaysia dan Singapura Barce van Houten adalah personil awal dan satu-satunya yang tersisa beliau meninggal pada tahun 2017 lalu membuat band Deloitte kini tinggal kenangan